Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar kajian sirah nabawiyah kanjang nabi Muhammad Rasulullah sallallahu min rahmatillah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita. Dan sebelum kita mulai, marilah kita menghadiahkan albadiah Kanjangan besar maha merasulullah sallallahu alaihi wasallam, peserta salawat tubuh beliau. Ilahi rahmatina ibrahim istafa, tafahasillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidin ilahi alfa, tafahasillah ibrahim alhamdulillahi rahman bin alamin, rahman bin rahim alaikiah bin din. Ia akan abu dawiyah kana istahaini, kana isirahatam istaqim, isirahatam izinan am taalaigu. tentang riwayat asal mulanya azan dan khat, supaya tidak berhenti menjadi satu riwayat belaka. Maka kita perlu memikirkan lebih jauh teladan dan tuntunan yang ada di dalamnya, <tuh> dan di sini perlu sekali ada penjelasan yang singkat untuk menjadi tibar pelajaran bagi kita umat Islam para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi dari peristiwa-peristiwa tersebut usaha kita ambil kesimpulan-kesimpulan yang pertama adalah bahwa riwayat azan ini menunjukkan kepada kita umat Islam kiranya kita bagi kemaslahatan banyak orang banyak Apabila suatu pekerjaan itu tidak ada keterangan dari Allah, maka sebaiknya pekerjaan itu dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita, umat Islam. Dan dalam musyawarah tersebut harus dihimpun orang-orang terpandang yang bisa memikirkan perkara-perkara yang dimusyawarahkan tersebut. Yang kedua, orang yang berniat untuk musyawarah masing-masing harus mengemukakan buah pikirannya atau hasil penyelidikannya. Entah benar atau salah, dari suara terbanyak yang telah disetujui oleh mereka yang mengerti akan kebenaran tersebut. Kemudian orang-orang yang mendapatkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah itu, haruslah menyerahkan dirinya bulat kepada Allah dan mohon kebaikan dan petunjuknya agar perkara yang jadi keputusan itu tidaklah menjadi satu pekerjaan yang membingungkan kebanyakan orang. Yang keempat adalah perbuatan yang berkenaan dengan urusan tabut atau penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka umat Islam tidaklah diperkenankan menjalankan perbuatan itu. Meniru perbuatan umat-umat Di luar Islam Seperti tanda Untuk manggil orang bersolat Maka tidak ada Perkenankan menyalakan api Atau menit trompet Seperti orang Yahudi Atau mukul lonceng Seperti orang-orang Nasrani Yang kelima adalah azan dan kamar itu adalah Puman Waktu sholat untuk manggil orang bersolat kalau orang yang berkepentingan boleh jadi lupa bahwa waktu sholat telah tiba dan boleh jadi ia ya sedang tidur. Maka dari itu kita kaum muslimin hendaknya menetapkan seseorang mazin ma yang suaranya keras dan nyaring serta lantang dan fasih lidahnya seperti bilal menyodorkan azan. Yang keenam riwayat tersebut cukup menjadi petunjuk bagi kita bahwa azan dan kamar adalah untuk kan datangnya waktu sholat. Untuk memanggil sholat kepada orang yang berkepentingan. Jadi nyata di dikerjakannya azan dan komad itu adalah untuk memanggil orang-orang mengerjakan sholat. Demikianlah pelajaran-pelajaran teladan -pelajaran, yang terkandung dalam Perintah azan dan komand. Kemudian kemajuan kaum muslimin dan di Madinah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi telah membina persatuan dan persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Persatuan dan persaudaraan muhajirin dan ansor ini semakin lama semakin kokoh. Dan seorang muhajirin dipersaudarakan Rasulullah dengan seorang ansor. Kemudian setiap orang ansor mengajak saudaranya, seorang muhajirin agar bertempat tinggal di rumahnya. Ada yang menyerahkan separuh halaman rumahnya, ada yang menyerahkan separuh barang-barang miliknya, ada juga separuh binatang ternaknya. Dan ada pula sahabat ansor yang menyerahkan istrinya karena dia punya lebih dari satu orang istri dia menceraikan istrinya setelah habis masa idahnya maka disuruhnya sahabat murhajirin itu untuk menikahi istrinya persaudaraan seperti ini semakin hari semakin kokoh mengalahkan melebihi persaudaraan antara orang-orang yang seibu sebapak sebagai bukti pada waktu itu apabila seorang ansar meninggal dunia maka segala barang dan harta peninggalannya Tidaklah diwarisi oleh para anggota keluarganya Melainkan diwarisi oleh saudara yang seagama dan sependirian Hal demikian itu sampai berjalan bertahun-tahun Hingga akhirnya hal itu dirubah oleh Allah Tidak boleh seorang saudara mewarisi hartanya Kecuali dari ahli waris keluarganya Demikianlah persaudaraan Antara kaum muhajirin dan ansor telah menghapuskan permusuhan selama berabad-abad lamanya, kaum Aus dan khazrat yang telah mengumpulkan dendam dalam dada mereka selama ribuan tahun. Maka kemudian mereka menjadi orang-orang bersaudara dengan izin Allah Subhanahu wa هنيشوعن فرمان الله سبحانه وتعالى: والله فبين قلوبهم لا أنفاق ت لا ما في الأرض جميعا مألفته ما بين قلوبهن ولكن الله أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ Dan dialah Allah yang menghimpun antara hati-hati mereka itu. Sekiranya engkau Muhammad membelanjakan segala apa yang di muka bumi ini semuanya. Tidaklah engkau dapat menghimpunkan hati-hati mereka. Tapi Allah yang menghimpunkan hati mereka itu. Bahwa Allah yang maha mulia, lagi maha, bijaksana. Al-Anfal ayat 63. Jadi berhimpunnya hati. Kamu hajerin dan sor itu adalah dengan izin Allah, dengan restu dari Allah Subhanahuwataala. Tidak akan mungkin seseorang itu bisa bersaudara karena iman, kecuali Allah sendirilah yang melembutkan, mempersatukan hati-hati mereka itu, karena tauhid dan iman kepada Allah Subhanahuwataala. Sekiranya Rasulullah mengorbankan seluruh harta bendanya. Di muka bumi ini Untuk menghimpun Mempersatukan hati manusia Sebelum mereka itu beriman Kepada Allah Secara sungguh-sungguh Maka tidak akan mungkin Terhimpun hati itu dengan Seerat Dan sekuat-kuatnya Tetapi Allah lah yang Mempersatukan Yang mengumpulkan hati Hati manusia itu jadi berkumpulnya hati manusia hati yang banyak tidak akan bisa dibeli dengan harta dunia dan seisinya tetapi hanya bisa diperoleh dengan kehendak izin dari Allah Subhanahu wa taala Ini adalah sebuah rahasia besar dari Allah tidak akan mungkin orang itu mendekat kepada Rasulullah, mau berjuang bersama Rasulullah, mau berkorban sama Rasulullah, hidup dan mati bersama Rasulullah, tanpa keimanan dari Allah subhanahuwataala, tanpa izin dari Allah subhanahuwataala, tanpa kehendak dari Allah subhanahuwataala, maka di sini Allah subhanahuwataala menegaskan kembali bahwa dialah yang Menghimpun hati-hati mereka itu Jika engkau Muhammad Membelanjakan Apa yang ada di muka bumi ini Semuanya Maka engkau tidak akan bisa menghimpun hati-hati itu Tapi Allah lah yang menghimpun Hati-hati mereka itu Dan Allah Adalah aziz Yang maha mulia Yang maha Bijaksana Musuh yang terberat, Islam, kaum Kurais itu, tapi musuh terbesar adalah. Tidak lain adalah untuk menahan lagi. Permusuhan yang seperti munculkan oleh Dan juga beliau sudah tahu bahwa mereka akan membunuh Sekiranya orang-orang Yahudi ini beriman kepada Rasulullah SAW, karena mereka sudah membaca dalam Taurat, begitu detail akan diri Rasulullah SAW, namun mereka gengsi-gengsi untuk beri. Ini berasal dari garis Nabi Allah Ishaq alaih salam Namun Nabi penutup ini Ternyata berasal dari garis Nabi Allah Ismail Inilah membuat Para orang yang dihidupi Gensi untuk beriman Karena Mereka merasa bahwa Nabi Allah Ismail dari garis Nabi Allah Ismail. Hanya bersaudara Walaupun dia tahu Bahwa Nabi Allah Ismail ada Anak dari Nabi Allah Ibrahim Rasa gengsi ini Yang menghambat Mereka untuk berjalan Wadah Namun ada juga Orang you Perjanjian ini Yang sebenar benar Maka beliau mengirimkan sebuah surat Dan isinya singkat Satu, janganlah kaum Yahudi Menerci kaum Muslimin Dan sebaliknya Janganlah kaum Muslimin menerci kepada kaum Yahudi Dan kedua, janganlah kaum Yahudi Menerci kaum Muslimin Dan sebaliknya, janganlah kaum Muslimin menerci mereka juga dan ketiga bahawa Ganggu, yang kelima bahwa jika kamu Yahud diserang oleh musuh di luar wajiblah kaum muslimin bantu mereka dan sebaliknya jika kaum muslimin diserang dari luar oleh musuh mereka wajiblah kaum Yahud yang bantu mereka yang keenam bahwa jika kota Madinah diserang oleh musuh dari luar <tuh> Tapi kan singkat isi Perjanjian Nabi dengan kaum Yahudi. Kemudian, bagi bagian terakhir Perjanjian Nabi menyatakan bahwa jika di antara kaum Yahudi dan kaum Muslim timbul satu perselisihan, maka Nabi lah. bahwa Rasulullah sebenarnya telah mendirikan sebuah nation sebuah negara di Madinah. Karena syarat negara itu ada tiga. Yang pertama ada pemimpin, yang kedua ada rakyat, yang ketiga ada kehayaan. Dan semua sudah terpenuhi. Memimpinnya Rasulullah, rakyatnya kaum muslim itu ada kaum Yahudi dan yang ketiga adalah wilayah yaitu kota walaupun hanya kota kecil tapi dia adalah disebut juga dengan wilayah seperti Singapura kecil tapi satu negara begitu juga dengan Madinah kecil tapi dia I'm going Mengambil lembah yang orang-orang mereka mati terjun antara sesama mereka dan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil antara sesama orang-orang Bahwa orang-orang berkabila -orang banyak aus tetap di atas keadaan mereka, ada riset mereka mengambil dan Dan bayar tebusan orang-orang mereka yang mati berdiri Antara semua mereka dan tiap-tiap golongan Harus menanggung seorang mereka sendiri Dengan cara yang baik dan menanggung orang. Bawa orang-orang kabilah Bani Haris Tetap di atas keadaan mereka Adat istiadat mereka Mengambil dan membayar tebusan orang-orang yang mati berdiri Antara semua mereka dan tiap-tiap golongan juga kepada kabilah Bani Najjar Bani Dusyam Kabilah Bani Amr bin Auf Kabilah Bani Nabi Kabilah Bani aus Sama di Bahwa orang-orang yang beriman Tidak boleh membiarkan siapa-siapa Di antara mereka yang susah memikul denda harus menolongnya dengan cara yang baik Untuk membayar denda atau pinjaman tersebut Bahwa orang yang beriman tidak boleh minta janji Dengan seseorang yang beriman yang lain Bahwa orang-orang beriman Serta bertakwa wajiblah atas mereka membasmi.